Selamat siang semuanya, selamat datang di channel kublo, balik lagi sama aku Riki Rahmawan. Di video kali ini, aku mau kasih lihat cara pasang moodflap Aerox 155 Oh iya, ada yang tahu nggak ya harga cover set kanan kiri sama kulit jok? Soalnya kemarin motor ini habis kecepit mobil box Terus baratnya segini dalamnya, nggak bisa dipoles kompon Asli, bikin sedih banget Kalau ada yang tahu, komen di bawah ya. Oke, balik ke topiknya ya. Ini sebenarnya video untuk toko online cool tentang mood Flap irock, produk dari XC Art. Tujuannya bikin video ini mau kasih lihat semudah apa pasang mood Flap. Oke pertama siapkan dulu mode flapnya dan juga obeng plusnya Obeng plus ya jangan obeng min Yang kedua copot dulu mode flapnya Yang bawaan pabrik copotnya tinggal ditarik aja ya Ini sedikit agak susah tapi nggak apa-apa yang ketiga kita buka dulu packing mode flapnya sini aku bukanya pakai satu tangan karena yang tangan ini megang kamera Dilihat dari bentuknya sih, mudflame ini lebih tebal daripada yang bawaan, ditambah ada emblem aerok jadi nggak terlihat pasaran dan murahan. Untuk perbandingan panjang, mungkin selisih sekitar 3-4 cm, jadi otomatis kotoran cipratan nggak akan bisa masuk ke bagian mesin. Pembelian mode flap ini sudah termasuk dengan load dan mode clip. Oke, kita lanjut ke proses pasangnya, kita pasang dulu merklipnya satu persatu klipnya sudah terpasang sekarang lanjut pasang mud flap -nya. Jangan lupa digensengin, nanti tekotnya jatuh di jalan. Hias look setelah terpasang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe. Thank you for watching.